tak shooting, jadi sing mampang dewe tak shooting suwi, ya, ya, masar Oh. Nếu Cek berarti berat di junior. tak sotengnya, bener Mari kita tanya jalan sebentar. Halo selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi. Dengan Mas siapa ini? Dari dengan Mas Muhammad. Oh, ini dari remaja apa namanya Mas? Terima kasih, Mas. Oh, oh, ya, hai, hai, hai, hai, wawancara. hai, hai, hai, baru tekan loh. Oh, Yo Wah, <tuk> wong telu papat loh. Wong telu patang oh,